Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak mujib gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam melindungi Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala mara bahaya, petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah hal yang ingin kita bahas guys dan sangat-sangat ah -sangat, uh, ngerti juga ya. Di sini ada sebuah video yang lagi viral mungkin di Malaysia dan di Indonesia juga ada gitu. Di beranda-beranda kita juga muncul Yaitu hina kepada Islam Hina kepada Nabi Dan inilah jawaban Uwai Ustadz Azhar Idrus berkenaan hal ini Oke ini daripada channel Hashim Kausin Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke Melayu menghina Islam Hina Nabi Muhammad SAW Allah Astagfirullah Assalamualaikum Kehina Islam Dan semboyan semua Geng-geng uh, yang Ber-NGO oh, Berslogan Begini lah cerita dia ya. Yeah? Aku nak korang try yang aku Sebab aku memang rela mati macam ya. Yeah? Jumpa tu bunuh Jangan cakap banyak Aku nak tanya pada Melayu Islam Babi ni Okay Nabi Muhammad kau tu ha, sebenarnya kambing babi. Allah kau tu babi. Islam kau tu celaka sial. Sekarang aku nak kau orang try dengan aku dulu. Ini video yang viral, guys. Saya harap pihak daripada kepolisian ataupun pihak yang berwajib ya, ini harus menahan orang ini karena memang ada nolah. Saya cakap, tapi memang, eh hey, jangan, jangan balas dengan kata-kata kasar, jangan, jangan, jangan. Kita doakan ya, kita doakan, kita doakan yang terbaik ya, kita doakan. Tapi tetap gak bisa, guys. Tetap marah, guys. Coba kita dengar jawaban Ustadz Azhari terus. Kalau menurut saya, ya, kalau menurut saya, orang yang seperti ini ya menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diucapkan ya apa yang diucapkan daripada orang ini itu sama saja sebenarnya dia mengungkap identitas dia itu sendiri yang babi itu dia ikan ya aduh pokoknya kalau orang seperti ini ya kalau memang dia awalnya Islam berarti dia sudah murtad berarti dia sudah keluar daripada Islam dan sah-sah saja ketika dia mengatakan seperti itu ya kan Karena dia sudah tidak ada hatinya di dalam hatinya itu Iman kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW Jadi Jangan disembahyangkan, jangan disolatin orang kayak gini guys Dicatat namanya ya kan Dicatat namanya jangan disolati karena dia sudah menghina Baginda Nabi Muhammad dan Allah subhanahu wa ta'ala Berarti dia sudah kafir Dia keluar daripada Islam Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Ada kayak gini ya Aduh Dan di depan juga dituliskan Melayu menghina Islam tuh Melayu orang Melayu Merusak maruah daripada kemelayuan itu sendiri Kalau ada di Indonesia Udah babak belur ini guys Asli Gak ngerti udah di mana orangnya bener kalau di Indonesia kayak gini Hancur. Saya berharap juga begitu gitu. Orang-orang kayak gini jangan didiamin guys. Benar. Langsung aja. Aduh. Apakah segala hukumnya orang Islam yang menghina Islam, hina Nabi? Itu kafir, laknatullah. Tuh. Orang Islam. Laknatullah, laknatullah. Hina Nabi, hina agama, hina hukum Islam. Nah, ini Quran, ini hadis Itu murtad Kena jam, nama-nama seorang-seorang Dan tanda kerana apa? Kerana bila dia mati Haram kita semayangkan jenazah Haram guys hukumnya Kita mensolati dia tu haram Berkawan sama dia saja haram oh. Haram Man sabad din nabi Nampak? Pakot kafara. Itu patua ulama' ahli sunnah jemaah. Barang siapa maki ke agama, maki kepada Nabi, maka telah menjadi kafir. Kita tanda nama, bukmak, letak muka dia di papan-papan kenyataan masjid. Apa tujuang? Bila dia mati, kita tak payah semayang. Sebab bila semayang, berdosa kita. Allahu akbar. Ini orang udah gak... gak... Enggak pengen hidup di dunia gitu, tapi mati juga gak diterima gitu, maksudnya gimana gitu kan Matinya juga, aduh Karena dia KP murtad Walaupun Betul. dia mengaku orang islam Betul Islam progresi dan sebagainya Paham, dia sudah murtad Dan Murta. kita tidak hantar dia ke kubur Tak kata orang murtad Orang yang menyebelahi orang KP Yang berlawan dengan orang islam Mereka nape betul munafik. Sekarang orang kafir berlawan dengan ulama-ulama, menentang perjuangan Islam. Orang kafir nak menyekat Islam. Orang kafir nak ha, membuang penceramah-penceramah, nak menghalau dan sebagainya. Orang Islam yang menyebelahi mereka adalah munafik. Betul. Islam munafik namanya. Di akhirat mereka duduk pada neraka paling bawah. Keraknya neraka guys. Keraknya neraka. Okey. Ya mungkin karena belum tahu gitu kan neraka itu bagaimana gitu kan Betapa pedihnya Kalau pengen ngerasain ya bakar aja bakar Ya kan dibakar gitu Badan kita ini kena api aja kena api Panasnya gimana gitu Allah Kau munafik yaitu Islam Yang bersama bersekongkong orang munafik ini Akhirat duduk neraka yang paling bawah Baik -baik. Nah, jadi jangan mayang mayat mereka ini Dan jangan pergi hantar mayat ke kubur Betul Oke okay, guys Itu saja videonya Singkat sekali videonya Tapi yang pertama Video yang istilahnya abang siapa itu tadi Abang babi kan Abang babi lah itu ha? Itu Aduh Aduh bang Bang tobat Bang tobat Tobat Tobat Tobat apa hal abang mau buat macam tu? Kan, aduh, Melayu lagi. Eish tak malu ke dengan bapak emak juga? Kan, dengan keluarga sekali itu. Ih, yang istilahnya kafir saja, yang non-muslim gitu. Mereka saja menghormati dan menghargai. Abang, aduh, aduh, gimana ya? Saya gak bisa ngomong ini guys Coba kita baca komentar aja Ya Allah berikanlah kesadaran dan ilmu pengetahuan kepada semua manusia yang masih menghina Islam Betul nah, saya tadi cakap guys Doakanlah doakan Semoga Allah berikan hidayah Semoga Allah sayangkan dia kan Dan menjadi insyaallah lah Orang yang berguna bagi agama dan bangsa dan negara juga guys Tapi ya nggak bisa terima aku mungkin yang lain bisa nerima gitu saya nggak bisa terima istilahnya Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang dari dulu ya dari dulu dari zaman zamannya Fir'aun saja seperti itu gitu kalau kita ingat Fir'aun aja mengaku Tuhan ini belum mengaku Tuhan menghina Tuhan guys Allah kalau semua diadab oleh Allah langsung Gimana coba Kita aja panas baran ya kan Panas baran Panas baran bener gak sih Jadi kita itu memang Emosi guys Melihat hal-hal seperti ini gitu Gak ada ceritanya seperti itu gitu Aduh Jadi kita mencontohi Ya memberikan contoh kepada yang lain gitu Supaya ikut-ikutan kayak gitu juga No no no no no <tuh> Islam tak perlukan kita pun Tapi kita amat memerlukan Islam untuk selamat dunia akhirat Ya Allah engkau lindungilah kami dan keluarga kami dari sembarang motorat Betul Betul sekali Benar kata-kata Ustadz Azhar Terus Ingat saudara-saudara muslimku kita doakan semoga Allah tetapkan hati kita di jalan Allah SWT Kita berdoa kepada Allah ta'ala ya Bila zaman makin maju makin ramai liberal betul sepatutnya Malaysia patut ubah undang-undang yang berkaitan dengan rukun negara yang mana salah satu adalah Islam agama resmi negara sesiapa yang menghina agama resmi negara patut dikenakan hukuman berat betul sih harus dikenakan hukuman berat guys betul tuh hukuman pancung selayaknya wahai tuh banyak yang marah di sini guys banyak yang Aku tak fahamlah lah, aku tak faham lah. Tak faham lah. Eish, muka dia pun, aduh, do, do, do, Dia, dia mengungkapkan identitas diri dia, guys. Bahwasannya dia itu babi gitu. Maaf ya, maaf, maaf. Karena memang saya sudah emosi banget, guys. hal-hal seperti ini, kenapa harus terulang lagi gitu? Dan dikenal bahwasannya, mm, di sini dituliskannya itu bangsa Melayu loh, Melayu loh, guys berat sekali gitu darah yang halal astagfirullah Allah tak perlukan kita Tapi kita perlukan Allah Betul Bila-bila masa Allah boleh gantikan kita Dengan umat yang lain Semoga Allah dikaruniakan taufik dan hidayah Doakan yang baik-baik kepada semua Semoga doa yang baik kembali kepada kita Penjelasan sungguh baik dan padu Terima kasih Uhay. Ya kan, ah, pencerahan yang terang dan jelas, betul lah guys, betul betul. Selagi tidak bertobat ya, kita faham juga lah, mau tobat atau enggak gitu kan, mati, mati terus ya, lampu di depan di belakang ini. Jadi mau tobat atau enggak, tapi kita doakan lah, semoga Allah memberikan hidayah. Semua itu termasuk kita sebagai manusia ya, kita harus uh, istilahnya membenci ya, bukan membenci, istilahnya marah besar, tidak apa apa gitu tapi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Allah itu nak bagikan kita itu pengajaran ataupun Allah nak bagikan kita itu cobaan Allah nak tengok macam mana kita kalau Allah dihina Nabi Muhammad dihina Al-Qur'an dan kita-kita yang lain Al-Hadis juga dihina nah apa kita hanya diam saja atau macam mana nah itu mungkin Allah akan uji kita tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kehendak ahbabta Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada mereka-mereka ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masih sayangkan mereka Dan mengambil kepada istilahnya kebaikan-kebaikan daripada mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka Allahu akhbar Tapi kita tidak bisa tinggal diam apabila Nabi Allah, Al Quran, Hadis dihina oleh mereka. Ya memang Hadis, ya kan? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala tak butuhkan kita pun. Ha, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, butuh daripada Syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuh Al Quran sebab apa? Al Quran adalah hudalin l bertakin. Ya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang bertakwa Membutuhkan petunjuk Memerlukan petunjuk Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga sebagai arahan hidup kita Allah akbar Pokoknya sini saya nggak bisa diam guys Berontak hati saya Allah akbar Oke mungkin itu saja video kali ini guys Semoga bermanfaat buat kita semua Jadikan pelajaran Jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang demikian ini Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh